Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Diva TV yang akan terus memberikan kabar terbaru dan bahagia dari idola kita Lesti Kejora dan Rizky pilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Baiklah persahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama persahabat ya kita simak nih ada kabar bahagia banget hari ini Masya Allah Alhamdulillah. Bunda Lesi Kejoram. Tentunya sebagai pemenang artis paling nge-hip, ini kabar baik banget nih untuk warga Konoha, Alhamdulillah. Berkat dukungan yang sangat luar biasa, dari Lesa Lovers, Leslie Lovers, be Lovers luar biasa, kalian emang the best banget. Mudah-mudahan terus kompak dan makin solid. Kita simak juga persahabatan ya, kalimat Caption Info yang ditulis oleh akun HIP500. Selamat untuk Lesti yang mendapatkan voting terbanyak dan terpilih sebagai artis paling nge di HIP World 2022. Cek slide kedua untuk tahu siapa yang jadi pemenang Samsung Galaxy A335G dan saldo Gopay total 2,5 juta dari HIP 500. Wow, sampai bertemu lagi di 2023. Masya Allah, selamat untuk Bunda Lesti, congratulations. Mudah-mudahan terus berkarya dan semoga Buna Lesti semakin banyak dukungan dan doa yang diberikan dari orang-orang baik yang terus mencintai idola kesayangan kita ini. Untuk berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada potret Papa B, Masya Allah, makin ganteng, makin keren, dan makin kece pastinya. Mudah-mudahan Papa Abi juga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, Masya Allah. Saya selalu untuk Leslar, semoga ibadah umrohnya berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita lihat juga persahabatnya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Diantaranya persahabat dari akun Instagram, Dede Deris mengatakan benar kata orang. Saya pangeran Arab dagang katanya itu Masya Allah Ada juga tanggapan dari Trinis Brahmada mengatakan Masya Allah bule banget Aduh Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga jawaban dari El Dayuni Betul kata orang-orang yang sudah lihat Papa Bi Katanya bule banget dan tinggi Masya Allah Luar biasa Auranya makin kesini makin bersinar, terpancar Luar biasa idola kesayangan Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun segala urusan selalu dimudahkan. Doa terbaik selalu diberikan untuk Lesler family. Untuk berikutnya, kita lihat juga persahabat. Di sini ada postingan Papa B, Bunda Lesti, Baby L sedang khusyuk, persahabat, ya. Bertawaf di depan Ka'bah, namun kita salfok dengan kalimat, nih, persahabat, yang diunggah oleh Kak Rosanuskalis24lar. Ini pesan dari Bunda lesti untuk Bapak B versinya Kak Rosa, baca Ini bukan langsung dari Bunda lesti, tapi ini editan Kak Rosa. Ini masya Allah banget, perhatikan. Ya Allah ya Rob, ini dia suami hamba Muhammad Rizki yang hamba ceritakan kepadamu waktu hamba datang ke sini dengan hati yang perih. Sekarang hamba datang lagi ke rumahmu bersamanya. Ampuni dosa-dosanya, hamba mencintainya. Ya Allah. Lindungi ia, angkatlah derajatnya lebih tinggi lagi Jauhkanlah ia dari orang-orang yang jahat Jadikanlah keluarga kami penuh cinta Sampai surgamu sakinah mawadah warohma Lesti Masya Allah. Mewek banget ya Membaca kalimat ini mudah-mudahan leslar Rumah tangganya bahagia dan rukun, Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kita simak juga persahabat kalimat caption yang ditulis langsung oleh kak Rosa Anuskalis24lar. Ya Allah, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini editan aku ya. Ngedit pun bercucuran air mata. Sekilas terbayang tragedi kemarin. Ya Allah, jaga mereka ya. Jangan pisahkan mereka. lindungi mereka dari hal-hal buruk. Amin. Doa selalu kita berikan. Dukungan selalu kita berikan. Support pun selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar baik berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana persahabat, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar spesial dan kabar menarik dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.